tapi yang 16 second aja yang pendek tiktokers yang 16 second nanti baru masuk okay. nih. sore ini masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IT Englishius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel Youtube Hilya TV yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, teraltu tentunya seputar Ayu Ting Ting bagi semua, semua yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting masih akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini ada yang berbahagia di pemirsa di bulan Ramadhan ini Ayu Ting Ting bersyukur bisa berkumpul dengan keluarga, dan ucapan itu pun diberikan oleh Mom Aiting saat syahur dan buka bersama dengan Ayu dan juga seluruh anggota keluarga. Sahur-sahur, sahurnya pertama kita keluarga Makanya edisi ayam aja Apapun buat sahur yang penting Niatnya puasa bagaimana dengan sahurnya kalian selama berpuasa Ya mohon maaf lahiran batin Selamat berpuasa Tulis mama itu di akun Instagram pribadinya Ini adalah hari pertama ini Dan sini juga itu yang mengucapkan Marhaban ya Ramadan Selamat menjalankan ibadah puasa Di bulan yang suci dan penuh berkah ini semua Semoga puasa kita semua diberikan kelancaran Dan keberkahan buat kita semua Amin ya Allah ya robbal Alamin lihat cantik dan juga menawan ya Ayu Ting Tingnya Amin Amin ya robbal Alamin Masya Allah cantik cantik banget selamat puasa teteh dan juga keluarga dari IT selamat menjalankan ibadah puasa Aidan kukis sayang love teteh merhaban Ia ya, Ramadan dari band Manisher beberapa penit yang lalu mohon maaf lahir batin kak kalau-kalau ada salah yang sengaja maupun tidak sengaja dari Amawi Amawi 9674. dan inilah penampilan cantik Ayu Ting Ting hari ini di acara apa sebuka trans 7. pastinya hadir setiap hari pukul empat waktu Indonesia Barat. Pas buka FM, pastinya menyajikan sesuatu yang sangat luar biasa. Emang klub bener mereka nih ya, kalau udah jaget ini Ada Ayu, ada juga, para pemain-pemain baru nih, ada Umi, dan juga ada Diki Dive. Informasi selanjutnya juga yang tak kalah serai nih di sini Andi Arsil mengunggah foto barunya di akun Instagram dengan caption musim semi Ramadan di Kyoto. Oh, ternyata ada yang langsung nimbrung nih ya, satu jam yang lalu ada Ayu Tinting -ting Happy Ramadan. Wah, ayu nih ya. Selalu memberikan semangat juga nih untuk Andi Arosil yang ternyata lagi ada di Kyoto, pemirsa. Selalu lalu memberikan semangat nih untuk Andi Arsil ya meskipun hanya dari Instagram. Oleng lagi, aku kan tim Oleng Jadinya kita beratnya seimbang Sekarang, gak berat sebelah ya Besti, jadi bingung aku tuh Pilih yang mana, jadi mas boy apa Mas Arasil nih, pilih A Atau B nih atas sahabat-sahabat ya. Ada yang Oleng katanya Juga Ayu Ting Ting memberikan Komentar nih di akun instagramnya Andi Arsil. kita sebagai fans Harusnya mensupport ya Kegiatan-kegiatan dan juga hal-hal positif Dari Ayu Ting Ting, semoga Andi dan Ayu tetap bersahabat nih Amin, informasi selanjutnya juga yang luar biasa nih. Ada yang lagi heboh di Twitter, pemirsa, di mana foto-foto Ayu Ting dan juga Bilkis Humairah Rajak bertebaran di YouTube. Bidar. Dengan Boy sure Wah Ayu Tinting begitu cantik Nih ya di LC ini Bahagia Bilkis ya setelah dinotik Sekarang ketemu langsung dengan adiknya Yang pakai jaket cute banget agemas gemas, baju hijau narik perhatian Wow keren dari Valentina Azhara 20 Ada yang mengiris sekali nih Ayu Tinting dan Bilkis ketemu Sama Boy band Korea Korea Tinting Dan sini foto-fotonya sudah tersebar Di pemirsa Dan pastinya banyak fans yang Iri melihat kedekatan Ayu, Bilkis, dan juga para pengusahir boyband yang cakep-cakep ini karena Ayu memang sudah mengidolakan mereka sejak lama dan akhirnya bisa bertepuh di pemirsa. Dan pastinya ada kolaborasi menarik dari Ayu dan juga boyband Treasure ini yang pastinya akan segera hadir nih. Dan diprediksi di pemirsa, Ayu bertemu dengan boyband ini di BW Production. Wah, seperti apa nih? lucu ada juga kekompakan mereka semua di BW pastinya akan mimin sajikan lagi nih untuk sahabat semua di rumah. Keseruan dan juga kekompakan Ayu menarik perhatian warga net baik dari Indonesia maupun dari luar negeri karena tingkahnya yang memang persis mirip seperti ABG namun lebih energik nih pemirsa. keseharian dan juga kebahagiaan Ayu ting di bulan Ramadan ini bisa bisa berkumpul dan juga biasa bersama dengan salah satu band Korea Yang memang sangat diidolakan oleh semuanya nih ya. Oke Oke semua selamat menyaksikan nih Selain ini juga ada beberapa kegiatan Ayu Tinting yang mimpin langsung, langsung dari story Ayu Tinting Yang mimpin khusus untuk sahabat-sahabat di rumah selamat berpuasa Jangan lupa selalu senyum untuk orang-orang di samping kanan kiri kita semua ya Agar selalu mendapatkan pahala nih Sekali lagi selamat menjalankan ibadah Puasa untuk sahabat-sahabat yang ada di mana pun mimin akhiri wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang 16 detik aja yang pendek. TikTok-nya 16 detik. Nanti baru masuk nih live sore ini. Bang Adi sama Bang Ren kan platformnya masih lanjut. Si penelepon si Adel yang tadi, yang lanjutin di sini Jadi si Adel akan bilang gini, penelepon Mbak Rekmejian bilang, gimana bu, suka gak sama radianya Si penelepon akan jawab, suka kan? Ada Pada Pak Haji, nonton guys. sekarang nah, guys. Kita tes awet ini Pas buka, ada Wendy ini Terima kasih Masya Allah, makasih banyak ya Cici Ya Allah, banyak banget ini untuk berbuka antara Ayu minum pulang kerja dia Setawatnya, makanannya Ya Allah Ber Berbuka puasa Ayu dantingnya hmm. Makan ya nak Udah gak usah jajan mulu di luar Makan yang ada dulu sayang Makan rumah sehat Oke okay? Ntar tahunya Play with me like cats and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 lay down and I play dead, and I stay dead. Baby, you'll get sick of being the.